Jumpa lagi bersama saya Doni. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan juga uh, jangan lupa ya untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Dan di video kali ini, uh, video vlog sebenarnya behind the scene. Jadi hari ini, tepatnya di tanggal 19 uh, Agustus di tahun 2020, sebelumnya saya ucapkan tergahayu Republik Indonesia ke-75. Dan hari ini juga kami melakukan proses syuting di... Uh, biara uh, S.M.I. ya Susteran Maria Immaculata yang berlokasi di W.L.E.T. dan uh, proses syuting ini uh, dimulai pada pukul uh, 15.30 atau setengah 4 sore dan uh, sebenarnya proses produksi apa sebenarnya <laughs> jadi kita di Komsos Kusupan Momere ini juga ada tanggungan ya sebenarnya masing-masing Komsos itu membuat sebuah film pendek ya durasi sekitar tiga, tiga menit dan untuk komposku supaya mau sendiri kami uh, membuat sebuah film pendek di biara itu ya di susuran Maria Immaculata dan video ini uh, film ini juga uh, disutradari oleh rd polikarpusola dan juga beliau adalah penulis naskahnya jadi Uh, yang mengatur semuanya adalah Aromopoly, ya dan saya di sana sebagai apa? Jadi saya dengan Koko, uh, salah satu kru juga yang di komdosku sebagai itu bertugas uh, sebagai kameramen dan di situ juga saya uh, langsung indrayan ya kami langsung indrayan. Uh, kamera yang baru saja tiba, kamera milik Kopsus di dimana kamera ini dulu di kantor yang lama juga saya pakai jadi tidak terlalu susah untuk penyesuaiannya itu kami pakai uh, kamera Sony NX100 dan juga menggunakan satu kamera DSLR milik Koko dan proses editingnya sendiri dilakukan oleh Romopoli seperti apa nanti jadinya Kita tunggu saja ya pada saat penayangan Dan tentunya vlog ini juga Vlog behind the, the juga Akan ditayangkan setelah videonya ditayangkan ya Jadi tidak bocor juga Dan di sini memang uh, Karena durasinya juga tiga menit Tidak lama Tapi sebenarnya tiga menit itu lama juga ya Kalau kita yang edit Dan ceritanya tentang seorang Suster Yang uh, Memiliki kreativitasnya untuk mengolah atau merecycle uh, sampah plastik, ya, atau botol plastik itu menjadi sebuah pot bunga. Namun, uh, cerita atau plot twistnya nya di balik ceritanya itu, di mana uh, ada suster-suster habis uh, minum botol-botolnya botol itu langsung dibuang begitu saja. Sedangkan, ada suster yang memperhatikan ini bahwa... Nah, ini botol-botol bekas ini bisa digunakan lebih bermanfaat tentunya, nah jadilah sebuah ceritanya, pokoknya nanti untuk lengkapnya bisa nonton ya di Komsus Kusupan Momereh, kalau sudah keluar ya videonya dan seperti apa proses syuting BTS-nya yang pastinya ada yang seru-seru juga <laughs> oke, ini dia BTS-nya, beberapa klipnya dari proses syuting hari ini ini